Kabar gembira untuk kita semua Kulit manggis kini ada ekstraknya Kabar gembira untuk kita semua Kulit manggis kini ada ekstraknya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 penghasil usaha dan lain-lain ingat subscribe itu terhadap ya guys oke teman-teman silahkan cek link yang ada di dalam deskripsi untuk aplikasinya atau langsung saja menuju google password nah aplikasinya itu bernama reward go ya teman-teman okay. oke Oke, teman-teman jika sudah di download dan diinstal aplikasinya silahkan langsung buka saja aplikasinya nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini ya guys setelah kalian buka tampilannya akan seperti ini di sini ada 6 liter ya guys. Nah, untuk cara bermainnya gimana, Bang? Oke. Okay. Saya akan cara bermainnya. Ini ada watch and earn, crypto earn, skin and earn, bonus reward dan river and earn ya, teman-teman. Di sini ada 5 permainan yang kontak kontakku enggak usah. Nah, yang pertama, di sini kita disuruh nonton video ya, teman-teman. Watch and earn. Oke, okay, watch and earn. Kalau udah, jangan seperti ini. Kita klik OK kita klik di sini. Kita disuruh nonton video iklan. Misalkan, jangan di-skip ya, teman-teman, agar poinnya masuk. oke okay, disini saya sudah mendapatkan 5 koin kita back koinnya nambah 5 ya. oke okay, saya akan bermain satu kali lagi agar kalian paham kita aja oke okay, disini koin saya nambah 5 ya, ya. Oke, saya rasa turun sudah paham. Kita update. Oke, dua permainan yang kedua silahkan klik klik to on ya. Nah di sini caranya cuma mengetap logonya ya guys. Seperti ini di tap saja, di -tap logonya sampai nomornya jadi nol ya guys. kita back aja dagelahnya untuk setiap 50 klik kita akan mendapatkan 3 koin ya guys Good job. ya mungkin seperti itu saja permainannya kita back lanjut ke berikutnya kita lanjut ke Spin dan Earn Oke di sini kita disuruh cuma disuruh memutar Spin ya kita spin ini. Oke dan di sini cuma satu kali sehari ya, guys. Kayak <SILENCIO> Oke, selanjutnya kita langsung ke bonus reward ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman jika tidak keberadaan silahkan teman-teman masukkan kode saya ya. R25C674 untuk mendapatkan koin sebesar 20 ya kemudian di atasnya ada daily check out ya ini adalah absen harian cukup good get kalian akan dapat 25 koin nah oke okay, kita kembali kita lanjut ke koin 6 itu yang 6 over and earn ya Silahkan bagikan aplikasi ini ke teman-teman kalian lewat media sosial seperti Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan lain-lain ya dan jangan lupa suruh masukkan kode invite untuk mendapatkan tambahan 20 poin jadi teman, teman kalian dapat 20 poin kalian juga dapat 20 poin okay. baik untuk melakukan penarikan silahkan teman-teman klik garis 3 ini ya guys garis 3 pojok ini yang di atas Ya. Nah, nah di sini teman-teman tekan withdraw saja ya untuk menukarkan koin ke bentuk dolar ya. Sekarang tip ok I agree. Di sini tertera minimum penukaran PayPal 1 dolar adalah 20.000 koin. 2 dolar adalah 40.000 koin dan 5 dolar adalah 100.000 koin untuk Amazon sama ya. Oke. Okay. Nah, aplikasi ini sudah terbukti membayar ya. Nah, ini saya akan tunjukkan putih pembayarannya. Nah, ini guys, close off. Payment ini bukti pembayarannya. Nah jika kalian berkenan, silahkan download aplikasi ini dan masukkan kode referral saya ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman. Di, di sini teman-teman download aplikasinya di deskripsi video saya atau bisa langsung menuju ke Play Store. Terima kasih sudah nonton video ini Saya doakan yang nonton video ini Sehat selalu Amin amin. Ini aplikasinya terkuti membayar ya Dan jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dan sekali lagi subscribe itu gratis ya guys Dengan subscribe Kamu support channel ini Untuk upload hampir setiap hari Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa